Assalamualaikum kembali lagi di channel Kubro. Nah kali ini aku mau sarapan ya, menu sederhana aja. Ya. Nah di sini aku mau sarapan pakai ini ada nasi putih dan ini ada lalapan tentunya dan ini ada oseng kacang kacang panjang. Nah terus ini ada oseng gere Gak tahu kalau di tempat kalian namanya apa ini kalian bisa komentar di bawah. Oke tanpa lama-lama lagi langsung kita makan dan sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. pertama tama langsung kita campurkan nih oseng kacangnya dulu ya. ke sini ya karena sihnya. Hmm. terus kita campurkan ini oseng oke langsung kita cobain pertama-tama kita cobain ini, gerehnya ini, kita cobain gerehnya dulu Mantap Pedas Manis Asin Gurih Nasi Terus kita cobain Oseng kacang Nih. Kita cobain Jadi kacangnya itu masih Kayak kernyak tuh apa itu setengah matang jadi enak hmm, mantap kita coba pakai nasi nasi lalapan mantap jadi ketika oseng gereh ini diperpadukan sama oseng kacang dan nasi wah rasanya the best bro lanjut makan 8 lagi Gerahnya bro 8 kacang panjang Nikmat banget, bro! Kalian wajib cobain. também, né, terakhir Oke okay, bro udah selesai habis ya habis Oke okay, cukup sekian dulu video dari aku jangan lupa like comment dan subscribe bro karena nggak membayar gratis nih gratis tanpa dipungut biaya Oke okay. Salam pencinta kuliner, bye bye.